twice face the facts. The best... kia luncurkan new mohev 2022 dengan empat mode berkendara tak mau kalah dengan Pajero dan Fortuner <tuh> produsen mobil asal Korea Korea ini telah meluncurkan model SUV terbarunya kia Mohave baru 2022 ini memiliki tampilan yang lebih sporty dan maskulin kia mohef mengusung mesin 3.0 yang dikatakan mampu menghasilkan 257 tenaga kuda tentunya di Indonesia mobil ini akan bersaing dengan Mitsubishi Pajero dengan Toyota Fortuner Saat diluncurkan, New Kia Mohave 2022 dibanderol dengan harga 49.580.000 won atau setara dengan 563 juta rupiah, begitupun dari segi harga, mobil ini setara dengan Mitsubishi Pajero dan Toyota Fortuner. Lalu apa saja fitur unggulan Kia Mohave? yuk simak jawabannya tonton sampai habis dan jangan di-skip, Dilaporkan oleh portal Kota Mobagu di saluran otomotif sanok.com, Kia Mohave pertama kali dirilis di Amerika Serikat. Namun, seiring berjalannya waktu, mobil ini mulai masuk ke pasar Asia. Desain eksterior Kia Mohave baru telah ditingkatkan secara signifikan dari tampilan mewah aslinya. Salah satu area pencahayaan telah menggunakan teknologi full LED dengan desain inovatif yang dihubungkan ke grill depan dengan bingkai berwarna perak. Bumper depan dan belakang juga menggunakan desain yang sama sekali baru, lampu belakang LED didesain monolitik merah menghubungkan kedua sisi lebih atraktif dengan penggunaan velg 20 inci serta upgrade sasis dan suspensi untuk meningkatkan kenyamanan berkendara dan mengurangi getaran. Dari sisi interior, New Kia Mohave 2022 diluncurkan dengan tiga varian berdasarkan jumlah kursi, antara lain versi 5 seater, 6 seater, atau 7 seater. Fitur ini juga dilengkapi dengan jendela berlapis ganda untuk mengurangi kebisingan kabin.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 Sarung jok juga menggunakan sarung kulit dengan pola jahitan silang. Di dashboard ada layar instrumen TFT 12,3 inci untuk pengemudi, dan layar infotainment layar sentuh 12,3 inci dengan navigasi. Fitur lain seperti pencahayaan interior 3D, panel kontrol, dashboard kayu ek berornamen, kontrol iklim penumpang belakang, dan sistem suara lexicon 15 speaker tersebar di seluruh kabin. Pur Pacu Kia Mohf juga cukup bertenaga, dilengkapi dengan mesin diesel 3.0 liter yang menghasilkan 257 tenaga kuda pada 3.800 revolusi per menit, sedangkan torsi yang dihasilkan 571 Nm antara 1.500 hingga 3.000 revolusi per menit. Seluruh tenaga New Kia Mohave 2022 dipercepat oleh transmisi otomatik 8 percepatan dengan mode berkendara, salju, lumpur, dan pasir, serta mode 4WD. Day But brand new dance. I where out my third second chance. You take my breath and I can't get it back. my baby time for me to face the facts. The best me. Kita semua tidak ketinggalan info-info yang selalu terdepan dengan cara subscribe, share, like. Jangan lupa nyalakan loncengnya sob. Salam Kar2 Channel just young, but I know we're... I'm